Serang, Humas Metesen 5 Serang Kamis, tanggal 3 Juni 2021 telah dilaksanakan rangkaian akhir PAT penilaian akhir tahun siswa dan siswi Metesen 5 Serang. Kegiatan PAT dilaksanakan secara tatap muka dengan ketat menerapkan protokol COVID-19, mulai dari mencuci tangan sebelum dan sesudah masuk ruang ujian, memakai masker dan menjaga jarak. Kegiatan PAT diang diikuti oleh seluruh peserta didik mulai dari kelas 7 dan 8, mulai dari hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Hawasi S, Ak. Kepala Madrasah, mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi hasil belajar siswa selama pembelajaran daring di masa pandemi tahun ini. Beliau memahami keadaan yang ada dengan tidak maksimalnya pembelajaran daring untuk perkembangan keilmuan siswa dan siswi metesen lima serang, oleh karena itu ia berharap semua dapat menjadikan momen ini sebagai bahan evaluasi untuk ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Ia berharap seluruh siswa dan siswi metesen lima serang mendapatkan nilai yang maksimal dalam penilaian akhir tahun kali ini, dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat di masa mendatang. Ups.